misalnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan masing-masing zodiak yang mandiri dan berhasil meningkatkan keuangan di bulan September tahun 2020 untuk kategori kepada support energi zodiak yang pertama selanjutnya support energi kepada zodiak yang kedua selanjutnya support energi kepada zodiak yang ketiga selanjutnya kepada zodiak yang keempat yang mandiri dan berhasil meningkatkan keuangan di bulan September tahun 2020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 Untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo yang diangkat kelahiran 21 Juli sampai dengan 21 Agustus. Di sini menggambarkan seorang Leo merupakan seseorang yang mandiri dan sukses meningkatkan keuangan di bulan September tahun 2020. Dan di sini juga menggambarkan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang mempunyai hasrat keinginan yang tinggi, mempunyai impian dan harapan cita-cita yang tinggi sehingga di sini. Seorang Leo berusaha sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain dan berusaha dengan usaha serta ide yang ia timbulkan sendiri. Di sini juga digambarkan seorang Leo akan melakukan usaha semaksimal mungkin dan membuat sebuah karya dengan idenya sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain dengan bertujuan untuk meningkatkan keuangan di bulan September tahun 2020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 dan disini menggambarkan seorang Leo, seseorang yang mendiri dan berhasil meningkatkan keuangan di bulan September tahun 2020 dengan usaha dan kinerjanya sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain yang didukung penuh oleh seorang pasangan Leo sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Hangman. Secara umum, The Hanged Man itu diartikan pasrah tetap yakin, yakin karena kuat dan bersungguh-sungguh di dalam bekerja, dan bersungguh-sungguh percaya kepada kinerjanya sendiri. Dan jika kartu hanggamman kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan seorang Leo merupakan seseorang yang mandiri dan berhasil meningkatkan keuangan di bulan September tahun 2020 dengan dukungan dan motivasi dari seorang pasangan Leo sendiri. Dan hanggamman di sini menggambarkan seorang Leo wasa namun yakin yakin karena ia mampu untuk meningkatkan keuangannya sendiri tanpa bantuan orang lain di bulan September tahun 2020. Selanjutnya kita kartu zodiak yang kedua dan kartunya adalah Four of Pentacles ataupun empat koin. Untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Taurus yang diangka kelahiran 21 April sampai dengan 20 Mei. Di sini digambarkan seorang Taurus merupakan seseorang yang mandiri dan berhasil meningkatkan keuangan di bulan September tahun 2020 atas usaha dan kinerjanya sendiri. Di sini dua koin yang berada di kaki itu mengartikan setiap langkah dan usaha yang dilakukan oleh seorang Taurus di bulan September tahun 2020. Itu merupakan atas ide dan usahanya sendiri, sehingga di sini meningkatkan keuangannya yang sangat drastis di bulan September tahun 2020. Dan satu poin itu berada di genggaman, menggambarkan seorang Taurus bekerja sendiri tanpa bantuan orang lain. Di sini, seorang Taurus merupakan sosok seseorang yang bekerja dengan ide tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Dan usaha apapun yang dilakukan oleh seorang Taurus akan berhasil dan membuahkan hasil yang maksimal kepada keuangannya. Dan satu koin yang berada di kepala itu menggambarkan ide-ide terus dikeluarkan oleh seorang Taurus untuk meningkatkan keuangannya. Serta ide yang ia keluarkan adalah untuk usaha yang dilakukan oleh seorang Taurus dalam meningkatkan keuangan di bulan September tahun 2020. Dan untuk support energinya adalah... Queen of Sword. Secara umumnya Queen of Sword itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Dan di sini menggambarkan seorang Taurus merupakan sosok seseorang yang mandiri dan berhasil meningkatkan keuangan di bulan September tahun 2020 atas usaha dan kinerjanya sendiri dengan dukungan dan motivasi yang penuh dari seorang pasangan Taurus sendiri. Dan jika kartu The Hangman kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan Seorang Taurus, seseorang yang mandiri dan berhasil meningkatkan keuangan, di mana ia mendapatkan dukungan penuh dari seorang pasangan dan the engagement di sini menggambarkan seorang Taurus melakukan usaha dan pasrah bersama seorang pasangan. Akan usaha yang dilakukan oleh seorang Taurus akan berhasil dan meningkatkan keuangan di bulan September tahun 2020. Selanjutnya kita kartu zodiak yang ketiga dan kartunya adalah Six of Swords ataupun enam pedang. Untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Cancer yang diangka kelahiran 21 Juni sampai dengan 20 Juli. Di sini menggambarkan seorang Cancer mengayun roda kehidupan tanpa bantuan orang lain bersama keluarganya sendiri. di sini seorang Cancer belajar dari pengalaman hidup yang ia alami. Di sini juga digambarkan seorang Cancer merupakan seseorang yang bekerja sendiri, seseorang yang mendayung perahu secara sendiri, yang mengartikan seorang Cancer berusaha sendiri dan mandiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain untuk meraih kesuksesan dan meningkatkan keuangan di bulan September tahun 2020. Di sini, doa dari keluarga merupakan sebuah dukungan yang sangat berarti kepada seorang Cancer di bulan September tahun 2020, dan untuk support energinya adalah. Queen of Pentacle. Secara umum, Queen of Pentacle itu diartikan seseorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya, dan di sini menggambarkan seorang Cancer, seseorang yang mandiri dan sukses meningkatkan keuangan di bulan September tahun 2020 atas usaha sendiri, bekat doa dan dukungan dari keluarga, dan di sini merupakan suatu dorongan motivasi support energi yang ia dapatkan dari seorang pasangan Cancer sendiri. Dan jika kartu lunangatement kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan seorang cancer merupakan sosok seseorang yang mandiri dan berusaha meningkatkan keuangan di bulan September tahun 2020 atas support dan motivasi dari seorang pasangan cancer sendiri. Dan lunangatement di sini menggambarkan seorang cancer dan pasangan melakukan suatu usaha dengan pasrah namun yakin akan berhasil meningkatkan keuangan di bulan September tahun 2020. Selanjutnya, kita kartu zodiak yang keempat, dan kartunya adalah Five of pentacle ataupun 5 koin. Untuk zodiak yang keempat, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini yang diangkat kelahiran 21 Mei sampai dengan 20 Juni. Di sini menggambarkan seorang Gemini terkatung-katung jatuh bangun di dalam melakukan suatu usaha namun ia tidak mau meminta bantuan kepada orang lain dan tidak mau bergantung kepada orang lain. Di sini meskipun seorang Gemini terkatung-katung jatuh bangun di dalam usaha namun ia selalu bangkit dan berusaha untuk melanjutkan suatu usaha dalam kemandiriannya tanpa mengharapkan bantuan orang lain dan di bulan September ini seorang Gemini berhasil meningkatkan keuangan yang sangat bagus di bulan September tahun 2020. Dan disini juga digambarkan seorang Gemini tidak mau bergantung kepada orang lain dan berusaha mandiri sendiri. Dan untuk support energinya adalah King of Pentacle Secara umumnya King of Pentacle itu diartikan seorangmu yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya dan di sini dikategorikan seseorang yang lebih tua dari Gemini sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang mandiri dan berhasil meningkatkan keuangan di bulan September tahun 2020, di mana ia melakukan usaha meskipun terkatung-katung dan terjatuh sebelumnya. Dan di sini, seorang Gemini mendapatkan support energi dari seorang orang tua Gemini sendiri yang merupakan sosok seseorang yang memberikan masukan dan motivasi kepada seorang gemini untuk meningkatkan keuangan di bulan September tahun 2020. Dan jika kartu dari Langgeman kita gabungkan dengan sudut yang keempat di sini menggambarkan seorang gemini merupakan sosok seseorang yang mandiri di bulan September tahun 2020 dan berhasil meningkatkan keuangannya sendiri dengan dorongan dan motivasi dari orang tua gemini sendiri. Dan Langgeman di sini menggambarkan. Seorang Gemini meskipun jatuh bangun, ia akan tetap berusaha dan yakin bahwasanya kemampuannya akan menghasilkan keuangan yang sangat maksimal dan di bulan September nanti seorang Gemini akan mendapatkan hasil yang maksimal serta bisa meningkatkan keuangannya sangat meningkat drastis di bulan September tahun 2020 atas usaha dan kinerjanya sendiri dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang mandiri dan berhasil meningkatkan keuangan di bulan September tahun 2020 adalah seseorang selanjutnya seseorang yang berzodiak Taurus, selanjutnya seseorang yang berzodiak Cancer dan selanjutnya seseorang yang berzodiak Gemini. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang mandiri dan berhasil meningkatkan keuangan di bulan September tahun 2020. Semoga bermanfaat.